Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di NJ Group Channel. Pada video kali ini, saya mau mencoba mempraktikkan membersihkan kipas angin tanpa menyentuh. Sekaligus, kita akan buktikan tutorial-tutorial di YouTube yang bertebaran mengenai cara membersihkan kipas angin tanpa menyentuh. Apakah cara ini work atau work? Mari simak videonya. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya ada ada air air berikut semprotan kemudian ada sunlight atau sabun pencuci piring kemudian ada plastik besar untuk menutupi kipasnya nanti saat di praktekan oke baik untuk yang pertama kita masukkan dulu cairan sabun tadi atau sunlight atau pencuci piring lainnya ke dalam botol dan campuran air kemudian kita kocok setelah tercampur rata kita semprotkan ke kipas yang kotor tadi Setelah kita semprotkan air sabun tadi Kemudian kita nyalakan kipasnya karena hasilnya dirasa kurang bersih saya akan coba ulangi semprotkan lagi setelah saya coba semprotkan lagi kemudian saya nyalakan kembali Karena di tutorial-tutorial banyak yang menyebutkan waktunya itu 10 menit, maka saya akan coba putar sampai 10 menit. Untuk mempersingkat waktunya, videonya saya percepat. dan inilah hasilnya setelah saya menunggu 10 menit jadi memang cara ini kurang begitu efektif ya namun untuk membersihkan ya cukup bersih namun tidak bersih banget beda halnya sama kita bongkar dan cuci sendiri oke baik teman-teman cukup sekian video tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe ya channel ini terima kasih